Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial, mungkin juga enggak ya Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengubah atau mungkin meresize ya Mengganti ukuran pada uh, teks discord Jadi mungkin kalau kalian ukurannya kegedean atau kekecilan Kalian bisa sesuaiin gitu Dan untuk defaultnya ini uh, Menurut saya ya, untuk menurut saya itu kecil gitu Dan saya gedein biar jadi lebih enak aja sih untuk baca dan lihatnya gitu Jadi di sini kita akan langsung aja buka discordnya uh, Mungkin kalian bisa ke server Sebenarnya sebenarnya nggak masalah sih server manapun gitu cuman di sini kalian cukup klik aja yang lambang gear ini untuk user settings uh, dan di sini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang uh, appearance gitu atau mungkin tampilan ya untuk bahasa Indonesia nya mungkin kalau kalian pakai bahasa Indonesia juga sih dan untuk uh, chat font scalingnya di sini kalian bisa uh, sesuaiin aja sesuka hati kalian gitu tapi di sini untuk uh, size nya di sini nggak live preview gitu Jadi kalau kalian misalnya kalian dari 16 kalian ganti ke 20 kalian nggak tahu ini bakal segede apa gitu mungkin kalau untuk Zoom kayaknya bakal real-time deh kayaknya Nah kalau Zoom kayak begitu gitu ya jadi real-time cuman untuk yang uh, font scaling uh, enggak gitu Di jadi sini saya uh, di normal aja gitu ya di ininya untuk uh, Zoom levelnya di default dan untuk space between message groupsnya mungkin kalian bisa atur juga gitu antara 24 16 atau mungkin kegedean kan bisa atur-atur aja gitu dan sini saya akan coba aja untuk yang uh, 20 dan 24 gitu uh, mungkin di sini akan terlihat mungkin perbedaannya gitu di sini saya pengen coba di sini itu kan uh, untuk teksnya segede gini gitu ya dan sini kita akan ganti kita akan gedein dan uh, sesi jujur lebih suka Uh, fontnya gede gitu dan zoom levelnya di default daripada zoom levelnya ini saya naikin gitu. Karena jujur kalau zoom levelnya saya naikin ini agak aneh sih ya. jadi kegedean gitu Dan ya yeah, saya lebih suka yang ini lebih suka uh, lebih gede kayak gini gitu kan Dan ya yeah, uh, saya lebih suka yang besar ya gitu untuk uh, fontnya ya Tuh, mungkin ukuran fontnya uh, untuk yang 150 kita coba ya Uh, iya jadi kecil gini Saya kurang suka sih Saya lebih suka yang tadi Cuman kalau kalian suka Misalnya kalian uh, seleranya kayak gini Kayak gitu ya Silahkan gitu Cuman kalau saya enggak sih Saya lebih Yang biasa aja deh Yang 100 hmm, 110 mungkin Digedein Di zoom sedikit ya Segini ya Dan ya eh, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye